Ya, mas adi bisa cerita sedikit ya. dari uh, pengamatannya kalau dalam ruang musik pada saat itu gimana sih mas uh, aparat -apa? okay. saya ingat di awal awal si uh, perkenaan sembilan puluh an kan banyak di jogja di ruang musik ya, band ini bagaimana ya, ada semakin banyak ada gigs gigs baru jadi bukan konser besar tapi pertunjukan pertunjukan kecil yang dikelola sendiri oleh mungkin teman-teman uh, dan pada saat itu kadang-kadang saya -kadang waktu itu masih SMA gitu, saya datang dan itu juga bisa jadi seperti ruang kolam yeah. yang sederhana jadi yeah. gitu. Mas Ajib bisa berbagi cerita. Emang yeah. uh, kalau saya pada waktu itu tidak tidak dalam aja jadi berbeda individu individu aja tulang bulan lah, bulan ke sana bulan kemari kadang-kadang itu datu sana itu kemkes ini gitu ya dan emang uh, kalau waktu... Reformasi, kalau mengalami itu lain-lain ya, tapi cukup mencekam juga karena bahwa uh, itu di reformasi itu titik-titik untuk pergerakan itu kebetulan dekat dengan rumah gitu ya, dengan rumah saya. Jadi, kalau ada apapun saya tinggal di sana, itu udah terapkanlah tinggal-tinggal itu harus begitu gitu aja ya. Jadi, uh, dan kalau malam itu Jogja, dapat minggu itu seperti kota mati, gak ada pembakaran apa. -apa apa-apa di banyak pembakaran pembakar dan tadi itu kemudian kalau kita rumah orang itu apa seperti melewati kota hantu seperti itu kalau malam beberapa hari di jalan Solo di Kejaya, dan sebagainya dan pada waktu itu kebetulan bisa lebih kemudian menjadi apa ya menjadi tempat penitipan banyak teman-teman yang tadinya di sini kemudian eh, saudaranya di sini dan menitipkan gitu untuk mengambil mereka dari rumah kos, jadi dekat UGM atau di dekat kampus-kampus uh, seperti itu. Jadi, sebenarnya reformasi itu asik juga, gitu ya reformasinya ya. Kalau menurut saya. Jadi, jadi uh, uh, pengalaman pengalaman individu itu banyak banyak orang yang asik. Ya, saya nonton di Makara itu juga. Jadi, akan langsung coba ini nonton nonton bareng itu toponya yang kemudian beberapa tahun kemarin di reka ulang lagi ya. Ada Mbak kayaknya yang di reka ulang lagi bagaimana orang-orang menyelamatkan Amin Nais pada saat itu ya. Makanya kalau sekarang kok gak ada yang mau menyelamatkan Kalau gitu. <Garuh> <tallion> dulu banyak orang yang mau menyelamatkan beliau ya dari, dari apa tentara dan dari mana-mana gitu. Banyak sekali dan mereka merasa bangga bisa menyelamatkan beliau. Kalau di atas, nah, itu, itu, itu. Nah, tapi memang uh, kalau tadi kalau misalnya si Ali yang ingin tentang kalau di teater menaskah dan itu yaitu tentunya di musik juga terjadi seperti itu. Jadi uh, bagaimana harus harus mengirimkan uh, daftar lagu-lagu apa yang kemudian mau dinyanyikan seperti itu di petugas musikan musik itu apalagi kalau uh, yang menyanyikan tulisannya kita mengadakan konsepnya Iwan Males atau Pakata Paku atau Suami itu, atau mungkin uh, bahkan Gombor dan sebagainya itu uh, harus lagunya apa aja gitu, yang harus dipikirkan yang tampil apa aja kemudian nama panitia itu harus komplit uh, sama semua kemudian ya macam-macam dan memang uh, banyak perubahan-perubahan ya kalau di uh, reformasi atau kemudian pasca reformasi kalau dulu selalu uh, sebuah pertunjukan itu selalu dijaga ketat oleh uh, pengamanan selalu ketat dan izinnya itu sangat sulit harus melalui banyak proses izinan gitu ya dan uh, kalau dulu polisi itu menjaga itu ada dua dua dua tujuan ya saya untuk Mengamankan supaya pegawai aman juga suatu waktu untuk mengambil komunitas, menambil kalau dia melanggar atau kemudian itu ya di belakang tiba tiba. diajak ke kantor, gitu aja, juga, kalau misalnya ingin pemerintah dan sebagainya, dan itu ee, tapi itu terjadi di gigi yang besar, yang bisa, seperti apa, ee, orang lain sudah terkenal gitu ya, kalau di gigi tinggi saya kira. Uh, tidak seketak itu, karena mereka banyak berada di ruang-ruang privat -ruang, uh, ya, di ruang privat atau bahkan di kampus, saya eh, ingat dulu yang di besar waktu ya, sangat-sangat fenomenal sangat kemudian kawan-kawan uh, di kawan-kawan isi juga kemudian banyak-banyak mengeluarkan itu dan sebetulnya reformasi itu sudah ada sedikit yang mendapatkan kebebasan lah untuk menyuarakan sesuatu, karena pada memang kalau di 95 ke atas kelas 6 bulan kan masih kita, kita tidak bisa lupa 80 sampai bulan itu betul-betul betul-betul kita adalah orang-orang yang kata Mas Tidak betul, sangat mengagumi pemerintah sangat mengagumi e, Indonesia sangat mengagumi e, apa yang dikerjakan oleh TNI kita, kita sangat bangga dengan alih masuk desa oh itu bangga sekali kita waktu kelas 80-an alih masuk desa itu sesuatu yang membanggakan gitu ya. Kemudian uh, ada pemecah pintu yang selalu kita lihat gitu ya. Saat laporan khusus kita kita sangat bangga banget gitu dan kita bisa cerita gitu loh pada waktu itu Pak Pak atau berbicara apa dengan siapa itu kita sangat ingat sekali. Empat puluh delapan dan karbonko dengan pasar sorong itu malah lebih lebih lebih mencuri lagi tuh, di tahun -tahun itu di tahun-tahun itu. Terus menjerai lagi nah itu itu uh, kemudian uh, gelar-gelar politik itu mulai mulai sejak lima itu gelar-gelar politik sudah mulai naik sehingga uh, kemudian teman-teman saya kata mungkin di teater juga seperti itu di, di seni rupa terutama ya kemudian saya uh, banyak melihat kan banyak melihat seni rupa itu juga kemudian karya-karya yang berisi protes-protes protes politik itu uh, sudah mulai terlihat di mana mana di jalan-jalan dan uh, sepertinya ada ambilu dan pemerintah itu yang dipertifkan atau itu akan dibiarkan uh, saja sehingga uh, saya kira di pemerintah itu juga kemudian uh, terjadi dilema juga di sana tapi palingkah kelebasan mulai merangkak sebelum uh, reformasi, puncak reformasi berlangsung dengan pemerintahnya uh, Pak Harto ya. Jadi saya kira, uh, kalau di musik Saya kira yang paling sangat-sangat Kentara itu antara uh, pra, kemudian reformasi Dan pakai pregoasi adalah diri-diri uh, diri yang dihasilkan Itu sangat-sangat-sangat kentara sekali Yang diri yang dihasilkan, kemudian uh, penyuaraan terhadap Terhadap konflik uh, dan sebagainya Tapi, uh, sebetulnya lebih nah ini ini ini ada kalau dulu semua jelas apa yang akan dilawan .겠습니다. sehingga ini mengarah ke satu titik gitu ya ke pemerintah gitu ya, ke pemerintah yang kemudian euh, bagaimana uh, suatu dengan kejakapannya bagaimana uh, anak-anaknya korupsi bagaimana kemudian kendala-kendala uh, dari pemerintah dan sebagainya kemudian kondisi yang yang oh. apa uh, politik tidak baik dan sebagainya kenaikan dan sebagainya. Nah itu kita tar, satu kita yang jadi selalu mengarah ke sana. tapi kemudian di pasca reformasi justru kemudian ee, kalau dulu kita cuma kubu yang berpemerintah atau seniman yang ee, melawan pemerintah dan itu itu bisa kita sekali kalau seniman-seniman yang yang berpemerintah biasanya ya kalau dia dia pasti akan ikut acara-acara sapa aja ya, gitulah. Gitu, ah uh, materialnya kalau boleh menyebut bang pengunjung apa namanya disus, itu ya, ya. kemudian uh, dia pemerintah. Gitu. tapi kalau setelah, <laughs> nah, itu tidak <udah> tahu itu. tidak <laughs> tahu. tapi kalau setelah pasca reformasi itu yang yang kemudian uh, karena kemudian kebebasan, dari presi kebebasan bermusiknya juga kemudian macam-macam dan kemudian Uh, di tahun 90 itu kan kemudian banyak band-band uh, indie, kemudian musik-musik alternatif, musik-grass dan sebagainya musik-musik yang lebih baru ya yang muncul di MTV pada waktu itu, uh, walaupun kita bersyukur pada debat yang memasukkan MTV sebelum masa reformasi ya, itu kemudian mengetahui teman-teman di sekarang ini ya, atau, ya yang sehingga bermacam-macam musik kemudian ada di jadi bisa tidak hanya musik pop yang cengeng, kemudian musik uh, pop kreatif, kemudian dangdut, cuma berkisar di dua aja. Tapi kemudian banyak sekali jenis-jenis uh, musik yang yang hadir. Dan kemudian mereka dengan diri, diri yang yang apa, uh, ada yang berbau politik, kemudian tapi ada juga yang tetap berbau cinta, tetap ada yang hanya uh, bercerita tentang kampusnya tentang kehidupan pribadi dan sebagainya. Dan memang kalau setelah pasca reformasi, kemudian eh, kita semakin makin tidak jelas apa yang yang apa eh, fokus untuk disuarakan. Selain kemudian ya perbedaan demokrasi masih tidak yang kita dengan jadi jadi bawas sebelum reformasi dan pasca reformasi sangat sangat lain sekali seperti itu. Kemudian Uh, pada saat itu pun sebelum sebelum deformasi kita jangan jangan tertipu bahwa semua musisi yang kemudian mengeluarkan politik itu adalah uh, lawan dari pemerintah, tidak seperti itu banyak juga yang kalau kita lihat sekelas mungkin suara kata takwa itu pun mereka untuk bisa bersuara mereka harus mengajak orang yang juga sangat dekat dengan pemerintah jadi misalnya kemudian Mas Dewa Jodi kemudian masuk. Walaupun mungkin uh, Mas bilang uh, Mungkin sangat berlawanan sekali dengan dengan pemerintah. Tapi nggak juga ya. saya nggak tahu nanti cinta. <tipasuk> <tipasuk> nah, harus-harus <tipasuk> menggandeng itu. Untuk, untuk supaya mengamankan mereka juga. Itu pun mereka tidak 100% aman seperti itu ya. Dan... Ee, Ya, setelah pas ada soal mati ya kemudian duduk itu seperti kehilangan ini ya, kehilangan banyak, duduk yang kehilangan uh, kreativitas karena kemudian kehilangan lawan, seperti itu. Ya, kalau, kalau uh, Anda seorang petarung, gitu, kehilangan lawan, kan gitu terus musuhnya siapa, terus harus melakukan apa, itu kan kemudian, kemudian, uh, jadi, ya jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, ada semangat jadi, jadi, jadi, jadi, banyak jadi, jadi, itu itu jadi, jadi, jadi, itu jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, generasi jadi, jadi, jadi, kemudian jadi, jadi, jadi, jadi, generasi yang jadi, dengan bacaan-bacaan yang lebih luas karena bacaan-bacaan yang yang dulu masuk buku putih sebelum uh, informasi itu kan darah sehingga orang sangat jarang sekali membaca misalnya buku perancis ya dulu ya, memang benar uh, satu buku itu bisa dibutuhkopi berkali-kali ya, berkali-kali dan kita sudah tidak tahu dan bisa jadi sama, sama kalau kita uh, Sampai tidak tahu asalnya mana dan bisa jadi buku kita hilang dan sebagainya itu Dan waktu itu orang ujian kan hanya manusia yang beredar ya Yang yang dan lain-lain itu tidak banyak beredar dan bahkan uh, Saya tahu bahwa itu merupakan kalau itu juga Setelah-setelah uh, mereka setelah terbit itu buku gitu ya Tapi buku manusia itu memang uh, generasi generasi kita itu sangat sangat fenomenal sekali karena membaca itu seolah kita jadi sudah jadi pahlawan ya. sudah bangga sudah jadi pahlawan sudah sudah jadi, jadi pemberontak karena cuma membaca ya. tidak apa apa yang membaca di angkringan tadi itu sudah menjadi pemberontak sudah hati kita sudah menjadi pemberontak seperti itu tapi sekarang kan ya, itu kan sering ya, kampanye di, di, di, didapat ya. Dan sekarang saya lihat dalam kebahasan itu tadi banyak yang kemudian kehilangan apa yang memisahkan, sehingga uh, saya pikir, "apa ya, naik istilah jelas kita itu yang yang pasca reformasi itu uh, roto, kurang ya <laughs> tapi mereka memberi makna baru." itu bisa itu, itu, tapi itu bisa jangan sangat lain dengan dengan seluruh mereka lebih pandang baru terjadi melampaskan karena mereka kemudian bebas kemudian mereka uh, banyak aspirasi kemudian dengan buku-buku yang yang kemudian bisa masuk yang kemudian bisa mudah didapatkan seperti itu jadi tidak hanya fokus uh, melawan ketidakadilan tapi dia bisa mengalahkan berbagai macam-macam dan bisa uh, berbentas di tempat dan bermacam-macam dengan dengan mengadakan acara yang uh, bermacam-macam karena perizinan kemudian sudah -sudah, sudah sudah tidak begitu ketat gitu ya dan walaupun masih masih diawasi gitu ya tapi uh, pengaman sekarang dan kita lebih tidak harus kemudian uh, tadi apa lirik dan sebagainya kita serahkan gitu itu tidak tidak harus tapi yang jelas uh, tapi yang dianggap kepercayaan dari mewakili generasi pemerintah sekarang malah maaf oh, pemerintah ya, selain itu kok ada gambarnya? nah itu tadi gimana bener-bener uh, karena saya hmm. uh, hmm. tidak tahu apa alasan saya, ya. tapi yang jelas uh, dia merasa mungkin karena apa yang disuarakan dahulu gitu ya itu kemudian bisa terlihat pada kita sekarang sebagian gitu ya tapi e, kemudian dia sebagai sebuah tim yang mengadakan perlawanan gitu ya itu kemudian jadi jadi hilang gitu jadi hilang karena kemudian yaudah ini ini sesuatu yang dulu ditentarkan oleh diri mereka gitu ya oleh oleh e, seorang suara mereka kemudian beberapa terjadi beberapa bisa terjadi bisa uh, ini sampai kampanye ya, uh, bisa terjadi pada saat lintang ini dia kemudian masuk ke sana walaupun kemudian banyak juga yang melawannya gitu ya nah itu uh, saya kira masih pro-botoa yang mungkin ada yang setuju bahwa kemudian uh, saya kehilangan apa uh, semangat kritisnya oh. tetapi juga ada yang setuju bahwa kemudian Uh, slang harus menyuarakan dan mendukung perbaikan yang sudah dilakukan oleh oleh uh, pemerintah sekarang. Jadi karena sekarang makin pedang, kita berpendapat makin bebas seperti itu, jadi justru kemudian saya kira tantangan kreativitas bagi seorang musisi melihat keadaan sosial keadaan politik itu justru harus semakin semakin karena makin susah. Semakin susah kita harus menyuarakan apa nih di sini? Menyuarakan ini nanti dikira ini, menyuarakan ini nanti dikira Uh, dan kubu ini belum tentu, tentu akan, akan setuju dengan yang ini. Jadi uh, kemudian banyak yang kalau di musim musim kop jelas itu tidak akan bergeser dari tema cinta dan sebagainya. Itu jelas sekali itu industrial ya. Tapi kita lihat sekarang banyak misalnya produk sebagainya yang mereka lidi di sehari hari yang itu sangat tabu gitu ya. Dulu. Uh, Musik dangdut pun dulu sangat di di screening, ya, musik dangdut yang yang uh, yang kemudian dengan lirik-lirik yang yang apa, vulgar dan sebagainya, justru pada saat sebelum kode baru itu, eh, sebelum reformasi itu justru sangat ketat, sangat uh, tidak bisa se, semaunya dipindaskan, ya. Jadi bentuklah kita generasi yang uh, sempat merasakan sekaten dengan ada dangdutnya ya <guluh> itu itu itu sangat sangat eh, apa ya karena dalam dulu, tetap tetap pemerintah yang semua pemerintah yang yang yang mengendalikan apa yang harus dinyanyikan di TV apa yang boleh dinyanyikan di TV apa yang boleh dinyanyikan di panggung yang resmi itu semuanya tidak eh, ada kalau sekarang tidak karena itu latar dan dangdut yang dengan apa diri uh, yang vulgar gitu diri ya, yang lebih vulgar yang kesalahan-kesalahan yang sebetulnya uh, kita tidak berisi karena itu memang itu terjadi, hanya itu disuarakan gitu ya, daripada disimpan gitu ya, uh, itu juga sudah bebas kita seharusnya sudah bisa menikmati, jadi uh, saya kira itu bisa kita diskusikan. Terima kasih Mas Zaki, selamat malam